kanan-kiri gimana sih kajarin dong Halo ya teman-teman semuanya kembali lagi di channel Sermiskel Fiskel dan di video kali ini di sini saya akan membaikkan Youtube- Youtube yang terbaru lagi guys ya Oke kita langsung aja simak satu per satu Oke, lanjut ke presiden kedua. <Sukain> Oke, lanjut ke presiden ketiga, ya. <Sukain> Oke okay, lanjut ke presiden keempat. Oke lanjut ke presiden kelima. Oke okay, lanjut ke berita yang keenam ya. Oke okay, lanjut ke berita yang ke versi yang ke-8 ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang ke-9. Oke Lanjut ke presiden yang ke-10 ya. Oke, lanjut ke presiden yang ke-11.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 Oke okay, lanjut ke presiden keempat 14 Oke okay, lanjut ke presiden ke-15. minta izin berpoligami aku oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke tujuh belas Oke lanjut ke presiden ke delapan belas yang ke-19 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke lahir itu ke-20